Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, ada kabar yang semakin membuat kita pastinya bahagia. Ya? Alhamdulillah, single Lesti Kejora musik video ini sudah nangkring di dua trending sebelumnya, tiga trending sekarang naik lagi nih, para sahabat. Ya, OTW ke nomor 2 dan tentunya berikutnya, OTW ke nomor satu. Semangat untuk warga Konoha! Bismillah, kita yakin ya bahwa lagu Lesti Kejora akan nangkring di trending. Ini Masya Allah Ini dalam 10 jam persahabat Dia ya, perilisan Alhamdulillah trending 2 Di music persahabat Ini lagu yang sangat Emang fenomenal sekali Yuk gasken semangat untuk warga Konoha Bismillah persahabat Mudah-mudahan makin kompak Makin solid untuk kita semuanya Dukung yang terbaik Karya-karya Lesti Kemudian juga persahabat selanjutnya ada kabar yang semakin membuat kita juga pastinya bangga Ini data trending official music video insan biasa Yang pertama trending di negara Indonesia Dan untuk trending selanjutnya ada negara Hong Hongkong Bersahabat ya trending 27 Dan untuk negara Singapura trending 12 Untuk worldwide music itu trending 62 Sudah empat bersahabat ya trendingnya Ini keren banget Mudah-mudahan tentunya semakin diminati oleh banyak orang dan tentunya, semakin banyak orang-orang yang mendukung buat single Lesti Kejora. Amin. Kemudian, juga persahabat berikutnya, di storynya Kak Mary memperlihatkan antusias para fans untuk mendukung Lesti Kejora. Ini langsung di tempat acara semalam, begitu ramai, begitu banyak fans Lesti lovers yang hadir ya. Ini juga momen yang paling ditunggu sekali Menyaksikan secara langsung Bunda Lesti kembali bernyanyi Ini keren banget Antusias para fans Untuk menyaksikan Sang idola kembali berkarya Makin bangga sekali ya Dengan para fans Lesti Lovers, Lesti Lovers Dan Belovers Kalian emang the best banget Kemudian juga selanjutnya kita lihat Di unggahan Kak Mary selanjutnya mengunggah video baby L memang selalu menjadi pusat perhatian banget nih abang L makin keren, makin ganteng makin soleh, makin pintar dan semakin menggemaskan. Masya Allah gantengnya Al-Fatih kita makin kagum dengan sesaksi si L ini persahabat yang selalu membuat warga Konoha merindukannya setiap hari ini Masya Allah sehat terus untuk abang L Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Berikutnya, kita simak juga persahabat. Ini juga momen yang sangat luar biasa. Salah satu fans persahabatnya, ini memberikan buket bunga untuk Papa Bilar. Ini di acara semalam. Perhatikan ya persahabat di video ini. Masya Allah. Luar biasa persahabat. Bentuk dukungan yang tentunya diberikan oleh para fans kepada Leslar Family. Kita makin bangga dengan Les lovers semakin kompak dan penting makin solid sekali untuk selalu men support yang terbaik Lesdi dan Bilar. Alhamdulillah Roslabati begitu banyak orang-orang baik yang tulus mencintai Leslar Family. Kemudian juga persamaan selanjutnya kita simak di sini ada momen yang membuat kita semuanya pastinya ini perasaannya campur aduk juga terharu bahagia dan pasti juga merinding sekali ketika melihat Bunda Lesti menangis di tengah-tengah menyanyikan lagu kejora lagu andalannya idola kesayangan kita ini juga lagu yang luar biasa, masya Allah apalagi melihat Bapak Bilar. Gercep berlari ke atas panggung Untuk menghampiri istri tercintanya Langsung merangkul, memeluk, dan mencium Buna Lesti Memberikan semangat kepada istri tercintanya Masya Allah mudah-mudahan rumah tangganya Sakinah mawadah warahmat amin Hingga komentar dan tanggapan banyak sekali diberikan Salah satunya bersahabat dari akun Nanidot rosliani. Senang lihat kalian saling menguatkan Teruslah begitu, senang, susah, bahagia, selalu bersama Sampai akhir hayat, amin Masya Allah Emang ini part yang bikin mewek sekali untuk kita semuanya Masya Allah, luar biasa Kemudian juga bersahabat berikutnya ada support dan dukungan dari Rudi Salim Rudi Salim mengunggah potret kebersamaan dengan Lasli dan Rizky Bilar Di laman akun Instagram pribadinya dan tentunya dukungan memang luar biasa juga dengan Rudi Salim Bersama Leslar Entertainment juga luar biasa Makin bangga dan mudah-mudahan Tentunya kerjasama tetap terjaga dan terjalin dengan baik Antara Leslar dan Prestige Persahabat dia miliknya Rudi Salim Kita bangga hanya doa terbaik yang selalu diberikan untuk mereka Berikutnya persahabat kita lihat potret Kebersamaan tim ini keren juga nih persahabat ya. Launching model video insan biasa. Congrats for the team Prestige X Leslar Entertainment. Masya Allah semoga LA kembali bangkit. Kembali bisa banyak lagi menampung tenaga kerja persahabat ya. Dan semakin sukses. Mudah-mudahan. Karya-karyanya juga bisa diminati oleh banyak orang dan selalu memberikan kejutan untuk warga Konoha pastinya. Semangat untuk tim barunya Lesnar Entertainment. Masih menunggu cedukan lain hingga kabar terbaru berikutnya di pagi ini? Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan terus memberikan informasi terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti, dan Rizky Billar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.